Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustad, Pak Kyai, kalau boleh mohon maaf saya sedikit ingin memuji Pak Ustad. Saya baru ketemu Ustadz Kyai yang cahayanya bagus. Allah. Dan bening. Ini pertama. Yang kedua saya umur 74 tahun Tapi baru sekarang saya ketemu Ustadz mengatakan Bapaknya roh itu adalah Nur Rasulullah alhamdulillah, alhamdulillah Ilmu saya bertambah satu sekarang pak Luar biasa Saya juga merinding ini pak dengarnya Selama ini saya gak ngerti Bapaknya roh itu siapa Mudah-mudahan juga teman-teman saya di Nah bawa ini sama juga mudah-mudahan Tapi nggak tahu Seperti Pak Ketua Dikanya mungkin lebih ahli Sama Pak Nenggolan lebih ahli daripada saya Alhamdulillah Saya subuh hari ini Mendapat ilmu yang luar biasa Bahwa saya ngelang. Wah Roh saya ini adalah nur Allah Nur Rasulullah SAW Kemudian Bagaimana kalau saya selalu selawat Selalu merinding Atau apa namanya bulu kuduk ini kalau-kalau bahasa orang iya, iya. Sumatera bang palembang tuh bulu kuduk pak bulu kuduk. <tuh> itu kalau saya bisa lawat kepada Rasulullah. Rasulullah. Nah yang terakhir ini pak tadi orang ahli sodoko jariah kaya raya banyak duit tapi kok masuk neraka? Gimana Di dia menyambungkan antara jasmani dan rohaninya sehingga sodokonya jadi? Mm -hmm amal ibadah pada Allah subhanahu wa ya. ta'ala terima kasih Pak Ustaz mohon maaf saya terlalu memuji Pak Ustaz karena cahayanya luar biasa buat saya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nurid dhati wa sirr sari jamil asma'i wa sifat betul Pak jadi Bapak rohani itu istilah bahwa ruh kita itu percikan dari nur beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kita merinding? Ketika bapak merinding, itu ruhnya sedang merindu. Dijawab oleh Sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai bapak rohaniku Rasulullah. Dijawab oleh beliau merinding, Bapak. Ruh kita, Pak, yang yang ya taqashairu min huludzul ladina yakhshauna rabbahum. Kira-kira begitu. Di Quran, Surat Az-Zumar ayat 24 berapa itu ya? 22, 23, ya 23, bergetar karena Al-Quran. Al-Quran itu hakikatnya ada pada siapa? Kulu kuhul Quran, kata Aisyah. Nabi Muhammad itu polahnya, zahir batinnya adalah Al-Quran. Disebut nama Nabi tak syair rumin hujul Disebut nama sang pembawa nur Quran pasti bergetar pak sang para pecinta, pasti merinding. Makanya ada syairnya itu ilal habibita Semua pencinta jika disebut nama sang kekasih pasti hatinya merindu. Apa buktinya? Disebut namanya kadang-kadang meleleh Pak mata kita. Rindu dengan kampung rohani, rindu dengan orang tua rohani. Saya nih ibu saya baru wafat setahunan. Kalau disebut ibu saya, Pak, saya nangis. Padahal itu ibu fisik. Apalagi kita sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. rindunya lebih dahsyat, tapi kita harus tahan. Maka Lepaskanlah rindu itu dengan menyebut nama Nabi Allahumma shalli ala Sayidina Muhammad An-nuriz zati wa sirr sarif jamil asma wa sifat. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Kira-kira begitu Pak. Allahumma shalli ala.